Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat, leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam, kembali di Hadir hadir untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar baik, dan bahagia dari idola kita, Lesti dan Rizky Bilal. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa persahabat untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe.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 Vitamin bahagia dari Lesti dan Rizky Wilan. Untuk menggawali perjumpaan kita di malam hari ini, doakan bersama. ya ini ada kabar yang sangat membahagiakan sekali bahwa lagu "Bismillah Cinta Ungu dan Lesti Masuk" nominasi lagu bahasa Melayu terbaik yang dipersembahkan artis luar negara versi acara World Malaysia. Yuk! Kita dukung, kita doakan mudah-mudahan Lagu Bismillah Cinta menjadi pemenangnya ya Dan kita selalu mensupport apapun itu Untuk karya-karya terbaik dari Lesti dan Rizky Bilar Dan untuk kekabar selanjutnya Kita lihat persahabat ya, ada vitamin bahagia malam hari ini Di unggahan IGsnya nya Papa Bilar Yang memposting video BBL lagi tertidur Digendong oleh Mama Iis ya, Masya Allah dan alhamdulillah, idola kesayangan kita, Rizky Pilar, pun tentunya ada di rumah Mama Iis. Semakin bangga banget ya, lengkap sudah keluarga Leslar yang sangat bahagia. Mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dengan baik dan salpok dengan Abang El ya, yang lagi tertidur pulas, nyaman banget ya, digendong oleh... Yang Iis Dahlia ya, Masya Allah Kita bangga, kita selalu dibikin bahagia Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan di unggahan ini Masya Allah, nyaman banget ya nak Sampai ketiduran katanya tuh Kita lihat juga ke gambar berikutnya. Ini ada momen yang sangat membahagiakan sekali para sahabat Ditemani oleh Aki sama Enin Abang E lagi ngukur baju, persahabat ya Proses ukur fatih dan keluarga Kak Lesti Wow, ini bikin kita penasaran Bakal ada acara apa yang tentunya dipersiapkan oleh Leslar Wow, ini kejutan ya untuk keluarga Konoha, persahabat ya Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Lestler, si komik. Kita lihat juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan gemes banget bang julurin linda, eh bakal ada acara apaan nih, Masya Allah, Allah katanya tuh ya, doakan yang terbaik apapun acaranya, semoga lancar dan sukses di kalung komentar banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan dari akun Rosdiana N, mengatakan Insya Allah, lamaran wabeni, halo aja dulu, katanya tuh wow, tuh ada yang bertanggapan kalau tentunya idola kesayangan kita ini dan keluarga mempersiapkan buat acara lamarannya A -A dan kita lihat juga komentar berikutnya dari akun yang 2.74 mengatakan Masya Allah Abang ganteng kok yuk anteng mau dibuatin baju katanya itu Masya Allah kita lihat juga bersahabat ya ketanggapan yang lain dari aku Ratila Sendara mengatakan Kayaknya bakal ada acara lamaran AAB Beni," katanya tuh Selalu ditunggu ya acaranya Kita doakan yang terbaik Semoga lancar dan sukses Berikutnya kita lihat juga persahabat ya Info mengenai polling online The Maskar Ming Mel Celebrities 2022 Alhamdulillah Rizky Billar masih berada di puncak Dengan perolehan voting sementara 3.701 vote, Sedangkan di nomor 2 Masih ada Rangga Azop Dengan perolehan voting Sementara 3.502 votes Tetap semangat ya Untuk kita semuanya Dukung terus untuk Rizky Miller menjadi pemenang The Most Carbine 2022 dan disimbang juga diunggahan L2W nih, para sahabat ya diingatkan lagi nih untuk semua warga Konoha karena vlog terbaru sudah diup di channel YouTube-nya Lester Entertainment kita dukung, kita support dan kita selalu mendoakan yang terbaik buat Lester Entertainment semoga makin jaya dan terus berkembang dan ingatkan juga nih, untuk warga Konoha dari Abang L ya siapa yang sudah follow dan subscribe Lester Entertainment, kata Abang Fatih tuh yuk sekarang juga kita dukung kita support yang terbaik untuk karya-karya dari tim Leslar Entertainment kita juga masih menunggu cirukan terbaru hingga kabar baik berikutnya jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan informasi terbaru kabar baik dan kabar menarik seputar Leslar tentunya Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih.